Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di channel kun Gun Kurniawan. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat web cream anti gagal. Sebelumnya, jangan lupa pencet tombol like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. dan yang pertama yaitu: susu putih 3 sendok makan 1 cup SP 2 bungkus susu dengkau dan 120 ml air dingin pertama masukkan 2 bungkus susu dengkalo kemudian masukkan 3 sendok susu kental manis lalu masukkan 1 sendok SP dan 120 ml air dingin setelah semua adonan dicampurkan mixer adonan dengan kecepatan sedang sekitar 10-15 menit agar tekstur whipped cream lembut dan mengembang dengan sempurna Teman-teman, ini hasil white cream dengan tekstur yang sangat lembut dan mengembang dengan sempurna. Untuk teman-teman di rumah, selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih.